Coba kita tulusuri kawan. Ini saya dapat berita dari pewarta online www.online.indotv dengan judul Demi cuang, gak takut dosa bikin hoax Anies Baswedan dikasiri dengan artis Dena Devangka di Singapura. Oh, malah. Kenapa muncul begini-begini ya? Nah, simak selengkapnya kawan. Kabar mengejutkan datang dari mantan gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, dan Dena Devanka. Anis Baswedan dan Dena Devanka dikabarkan selingkuh. Eh, tak hanya itu, keduanya bahkan dikabarkan telah melakukan nikah siri di luar negeri. Anis Kandrun Baswedan berselingkuh dengan Dena Devanka dan sudah menikah siri di Singapura, begitu narasi tertulis dalam sebuah video yang dibagikan akun TikTok Cindy Marjone. Video tersebut diunggah pada hari Sabtu 31 Desember 2022 dan telah dilihat 839.000 ribu lebih warganet. Dalam video yang berisi slide gambar dengan berbagai tulisan itu, Anies Baswedan dan Dena Devanka disebut menikah siri di Singapura pada tahun 2021. Sebagai informasi, Dena Devanka merupakan mantan istri dari artis Jonathan Frisie, keduanya berpisah karena isu perselingkuhan. Polemik rumah tangga, Dena Devangka dan Jonathan Versi sempat menyita perhatian publik hingga menyeret nama Ririn Dwi Ariyanti. Jonathan Fersi diisukan memiliki kedekatan khusus dengan Ririn Dwi Ariyanti. Sementara itu, belakangan Dena Devangka dikabarkan memiliki hubungan khusus sehingga menikah siri dengan Anis Baswedan. Namun begitu, apakah benar Anis Baswedan silingkuh hingga menikah dengan Dena Devangka? Penjelasan. Berdasarkan penelusuran, Mama Gini, tidak ada satu sumber berita terpercaya yang menyebutkan Anis Baswedan dan Dena Devangka menikah siri. Kabar tersebut hanya dilayangkan oleh akun TikTok Cindy Marjone kemudian diunggah ulang oleh akun YouTube The Box. Selain itu, Anis Baswedan dan Dena Devangka juga tidak pernah terlihat bersama. Hubungan Anis Baswedan dengan istrinya, Ferry Farhati juga terlihat baik-baik saja. Hal itu dibuktikan dengan kebersamaan keduanya saat menghadiri pesta pernikahan Kaisan Pangarep beberapa waktu lalu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kabar mengenai Anis Baswedan selingkuh dan monkasiri dengan Dena Devangka merupakan kabar bohong atau hoax sumber berita atau artikel asli suara, eh, ini sudah mulai tokoh-tokoh politik ya mulai diserang hoax terus menerus dan ini saya yakin semua capres cawapres akan diserang hoax ini semakin mendekati kok pemilu, ya. Nah, kalau saya hanya bisa menyarankan yang pertama adalah tolong kepada sahabat kura Indonesia jangan suka sebar fitnah atau hoax untuk menjatuhkan seseorang, ya, karena itu adalah perbuatan tidak baik kawan. Siapapun ini akan ke depan banyak tokoh-tokoh yang akan diserang hoax ini kawan. Item pertama. Yang kedua, jika ada berita hoax begini, ya siapa yang dihajar pakai hoax, mungkin bisa anu, segera apa, memberikan jawaban atau tanggapan. Paling tidak adalah yang menanggapi bisa ditanggapi langsung oleh yang terkena hoax, atau mungkin bisa dengan orang dekatnya. Kenapa berita hoax ini kalau sekali disuar, ada saja yang percaya. Ada saja yang percaya itu berita-berita hoax. Banyak sekali Pak Prabowo itu sering saya lihat di channel Youtube di seorang hoaks. Pak SBY, ya AHY, Uam Maharani, ya Pak Ganjar, ya Habib Rizik Sihab, Ustadz Abdul Somad, Habib Bahar. Pak Jokowi ya apalagi, kalau Pak Jokowi ya mungkin tiap hari kena diserang dan Beberapa pejabat lain dan toko-toko serta ulama-ulama, uh, ya banyak yang diserang hoax. Nah ini tujuan hoax ini adalah diantaranya mengadu domba. Mengadu domba, ya agar muncul emosi, agar terjadi kegaduhan, nah itulah. Hoax ini bahayanya. Menjatuhkan seseorang. Nah, makanya kawan saudara aku semuanya mari bersama saya kita terus bergerak dan kita lawan pasir hoax. Ya. Karena kalau ini tidak ada yang mengingatkan. Nah ini tiap hari banyak orang yang memproduksi berita-berita hoax. Banyak berselewiran itu di media-media sosial. Maka ya selain kita mengingatkan saudara kita agar tidak menyebar hoax ya, semampu kita agar mengkanter semua berita-berita bohong ini partai-partai politik juga sudah mulai di seorang hoax dengan masih adanya istilah kadrun Cebong ini bangsa kita ini artinya akan terus seperti sekarang editor pecah kadrun Cebong kadrun Cebong nah ini kawan jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang suka membuat konten-konten hoax, ya berita-berita hoax berhenti lah ya, berhenti. Karena bagi itu, itu adalah fitnah dan itu dalam agama itu namanya dosa abadi setiap menyebar hoax. Jadi tidak baik, tidak baik. Lebih nah, baik kita kalau misalnya mau mengkritik ada kebijakan seseorang yang sekiranya perlu dikritik, ya kita kritik saja. Berikan masukan, syukur-syukur kita bisa berikan masukan. Tapi bukan berarti kita harus menyebar fitnah, menyebar hoax kepada orang yang tidak kita senang. Ini susah kawan. ya Susah karena kalau sudah membenci seseorang ya, mau berbuat apa, baik apapun pasti dibilang salah. Dan kalau surat cinta mati kepada seseorang, salah pun pasti dibela. Nah inilah terkadang dunia. Ya, ini saja kawan, bagaimana menurut sahabatku, bagikan videonya kawan.